Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Soehartini dari kelas 5A Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini saya ingin membahas terkait soal nomor 6.54 bagian A, B, dan C yang terdapat dalam buku Matematika Statistik with Application. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya yuk. Nah, di sini terdapat soal dalam bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa dapat membacanya. Saya akan menjelaskan yang pertanyaan bahasa Indonesianya Nah, di sini terdapat misalkan Y1, Y2 sampai dengan Yn itu merupakan variabel acak poisson atau ko atau kosong. Bebas dengan min atau parameter masing-masing lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda n. Maka carilah yang bagian A fungsi probabilitas dari sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi kemudian kita akan mencari fungsi dari probabilitas bersyarat dari y1 yang mengingat bahwa sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi sama dengan m kemudian kita akan mencari yang bagian C fungsi probabilitas bersyarat dari y1 ditambah y2 yang mengingat bahwa sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi sama dengan m kemudian kita akan menyelesaikan yang bagian A yang pertanyaan sebelumnya sudah saya bacakan nah sebelumnya kita ketahui bahwa y1 y2 sampai dengan yn adalah variabel acak poisson bebas dengan main masing-masing lambda 1 sampai dengan lambda n nah fungsi dari pembangkit momen dari variabel acak poison ini yaitu m y 1 t sama dengan e pangkat lambda i dikali e pangkat t min satu. fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak yaitu produk dari fungsi pembangkit momen dari setiap variabel acak dalam jumlah, nah oleh karena itu diperoleh fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak yaitu m sigma yi dikali t sama dengan m y1 dikali t, dikali m y2 t, dikali sampai dengan m n nah sama dengan kita masukin yang fungsi pembangkit momen sebelumnya yaitu e pangkat lambda satu dikali E pangkat T min 1 dikali E pangkat lambda 2 dikali E pangkat T dikurang 1 Sampai dengan dikali E pangkat lambda N dikali E pangkat T min 1 Nah di sini untuk E ini dapat kita gabungkan menjadi seperti ini Sama dengan E pangkat lambda satu dikali E pangkat T min 1 ditambah lambda 2 dikali E pangkat T-1 ditambah sampai dengan Lambda N dikali E pangkat T-1 Nah di sini Untuk Lambda satu, Lambda 2 Sampai dengan Lambda N dapat kita gabungkan Dan dijumlahkan Sehingga diperoleh sama dengan E pangkat e T-1 Dikali Lambda 1 Sampai dengan Lambda N Sehingga diperoleh M Poisson Dikali lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n Dikali t Nah di sini kita perhatikan bahwa Sigma i sama dengan 1 sampai dengan n Yi juga merupakan variabel acak poisson Dengan min lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n Nah jadi untuk fungsi probabilitas dari variabel acak poisson adalah Px sama dengan k sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat k per k! Nah, dalam hal ini, variabel lambda itu didefinisikan sebagai lambda sama dengan lambda 1 ditambah sampai dengan lambda n sehingga fungsi probabilitasnya adalah Px sama dengan k sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n pangkat k dikali e pangkat min lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n Nah, dibagi k! Yang lambdanya kita ubah menjadi dengan yang ini. Jadi diperoleh seperti ini. Kemudian untuk penyelesaian yang B yaitu, sebelumnya kita ketahui bahwa fungsi masa probabilitas dari distribusi persen adalah Px sama dengan K sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Nah, juga kita tahu bahwa Y1, Y2, sampai dengan Yn itu peubah acak bebas berdistribusi kosong dengan parameter lambda 1 sampai dengan lambda n. Maka, sigma I sama dengan 1 sampai dengan n, YI berdistribusi kosong dengan parameter lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan ditambah lambda n. Nah, kemudian kita akan menghitung fungsi probabilitas bersyarat dari Y1 yang diberikan kepada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, YI sama dengan M Nah, sehingga P Y1 sama dengan K dimana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, YI sama dengan M y sama dengan PI1 sama dengan K Dan Sigma i sama dengan satu sama dengan n NYI sama dengan M Dibagi P Sigma i sama dengan satu sama dengan N Y Y sama dengan M Kemudian Sama dengan P Y1 sama dengan K Dimana Sigma i sama dengan dua sama dengan N Y sama dengan M Min K Dibagi P sigma I sama dengan 1, sampai dengan N, YI sama dengan M, sama dengan PY1 sama dengan K, P sigma I sama dengan 2, sampai dengan N, dan K. Nah, yang ini dapat menjadi seperti ini. Kemudian dibagi P sigma I sama dengan 1, sampai dengan N, YI sama dengan M. Oleh karena itu, Y1, Y2, sampai dengan YN itu saling bebas. Dengan kita menggunakan yang bagian A sebelumnya Sehingga kita dapat menggunakannya seperti ini P Y1 sama dengan K mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI sama dengan M Sama dengan P Y1 sama dengan K P sigma I sama dengan 2 sampai dengan N YI sama dengan M min K Dibagi P sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI sama dengan M Kemudian diperoleh sama dengan Lambda 1 pangkat k per k faktorial dikali E pangkat min lambda 1 Nah ini Itu berasal dari fungsi ini Atau peluang ini Dikali lambda 2 ditambah lambda 3 sampai dengan lambda n Pangkat m min k dibagi m min k faktorial dikali E pangkat min lambda 2 sampai dengan lambda n yang ini untuk peluang yang ini. Kemudian dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n pangkat m dibagi m faktorial dikali e pangkat min lambda 1 sampai dengan lambda n. Yang ini berasal dari sini. Yang menggunakan uh, bagian A sebelumnya. Kemudian diperoleh sama dengan lambda satu. Pangkat K dikali k faktorial dikali lambda 2 sampai dengan lambda m. M e min k faktorial kemudian dibagi m e min k faktorial. Kenapa e pangkat lambda itu hilang? Karena e pangkat min lambda 2 sampai dengan lambda n itu dapat dicoret dengan e pangkat min lambda 2 sampai dengan lambda n, nah untuk E pangkat min lambda 1 ini dapat kita coret dengan E pangkat min lambda 1 yang ini sehingga diperoleh seperti ini nah setelah itu kemudian dibagi menjadi lambda satu ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n pangkat m dibagi m faktorial nah ini yang penyebutnya dapat kita pindah ruaskan menjadi perkalian, sehingga diperoleh sama dengan m faktorial per k faktorial dikali m min k faktorial dikali lambda 1 pangkat k dikali lambda 2 ditambah sampai dengan lambda n pangkat m min k kemudian dibagi dengan lambda 1 sampai dengan lambda n pangkat m kemudian diperoleh sama dengan m k dikali lambda 1 dibagi lambda 1 sampai dengan lambda n pangkat k dikali lambda 2 sampai dengan lambda n, lambda dengan lambda n dibagi lambda 1 sampai dengan lambda n pangkat m k kemudian diperoleh menjadi sama dengan m lambda satu dibagi lambda satu ditambah sampai dengan lambda n pangkat k itu tetap tidak berubah kemudian yang ini kita manipul kita manipulasikan menjadi satu dikurang lambda satu dibagi lambda 1 sampai, ditambah sampai dengan lambda n pangkat m-k yang satu ini jika kita manipulasikan sama dengan yang ini maka diperoleh lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n nah itu kan diperoleh hasil sama dengan 1 sehingga untuk memudahkannya menjadi satu dikurang lambda 1 dibagi lambda 1 sampai dengan lambda n pangkat n-k Nah, di sini kita tahu bahwa variabel X itu memiliki distribusi binomial dengan n percobaan dan probabilitas keberhasilan P sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang distribusi besar dari Y1 yang diberikan kepada sigma I sama dengan 1 pangkat n yi sama dengan m itu memiliki distribusi binomial dengan m percobaan dan probabilitas keberhasilannya adalah lambda 1 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n kemudian selanjutnya untuk menyelesaikan yang bagian c nah untuk menyelesaikannya bagian c yaitu kita ketahui bahwa fungsi masa probabilitas dari distribusi Poisson itu adalah px sama dengan k sama dengan e pangkat min lambda dikali lambda pangkat k dibagi k faktorial nah kita ketahui juga jika y1 y2 sampai dengan yn itu merupakan perubahan acak bebas berdistribusi Poisson dengan parameter lambda 1 sampai dengan lambda n maka sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi memiliki distribusi kosong dengan parameter lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n kemudian kita akan menghitung distribusi bersyarat dari y1 ditambah y2 yang diberikan kepada sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi sama dengan m maka p y ditambah y2 sama dengan k dimana sigma i sama dengan 1 sampai dengan n yi sama dengan m itu sama dengan PE1 ditambah Y2 sama dengan K, dan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, YI sama dengan M, dan dibagi dengan P sigma I 1 sampai dengan N, YI sama dengan M. Kemudian sama dengan PE1 ditambah Y2 K, dan sigma I sama dengan 3 sampai dengan N, YI sama dengan M. Ini dimulai dari 3 karena Ini Y1 ditambah Y2 Sama dengan K Terus ininya juga dikurang Sehingga Dimulai dari angka 3 Terus dibagi menjadi Dibagi dengan P sigma I sama dengan 1 Sampai dengan N YI sama dengan M Kemudian diperoleh sama dengan P Y1 ditambah Y2 sama dengan K P sigma I sama dengan 3 sampai dengan N YI sama dengan M-K Nah yang ini Kita bisa menjadi seperti ini Kemudian dibagi P sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI sama dengan M Oleh karena itu Y1 Y2 sampai dengan YN itu saling bebas Nah kita juga menggunakan Yang bagian A sebelumnya Sehingga diperoleh P Y ditambah Y2 sama dengan K mana sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, YI sama dengan M sama dengan PY1 ditambah Y2 sama dengan K, P sigma I sama dengan 3 sampai dengan N, YI sama dengan M-K. Dibagi P sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, YI sama dengan M. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa sama dengan lambda 1 Ditambah lambda 2 pangkat k Dibagi ke faktorial Dikali E pangkat Min lambda 1 Ditambah lambda 2 Dikali lambda 3 Sampai dengan lambda n Pangkat m min k Dibagi m min k faktorial Dikali E pangkat Min lambda 3 Sampai dengan lambda n Kemudian dibagi dengan Lambda 1 sampai dengan lambda n Dipangkatkan Dengan m Dibagi m faktorial Dikali E pangkat Min Lambda satu sampai dengan lambda n. Nah di sini e pangkat min lambda satu ditambah lambda 2 dapat kita sorot dengan La e pangkat min lambda satu ditambah lambda 2 Kemudian yang e pangkat min lambda 3 sampai dengan lambda n dapat kita sorot juga dengan lambda e pangkat min tiga yang terdapat di sini sehingga dapat habis. Kemudian diperoleh sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat k dibagi k faktorial dikali lambda 3 sampai dengan lambda n pangkat m min k dibagi m min k faktorial. Kemudian dibagi dengan lambda 1 sampai dengan lambda n pangkat m dibagi m faktorial. Nah yang sebelumnya yang ini dapat kita pindah ruaskan menjadi perkalian. Nah perkalian dari pembagian itu kita simpan m faktorial ini di atas atau menjadi pembilang. Dan yang ini kita jadikan menjadi penyebutnya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Sama dengan m! faktorial dibagi k! dikali m! k! dikali lambda 1 ditambah lambda 2 pangkat k dikali lambda 3 ditambah sampai dengan lambda n pangkat m! k! Dibagi lambda 1 sampai dengan lambda n pangkat m! Kemudian diperoleh sama dengan m! k! Lambda 1 ditambah Lambda 2 dibagi Lambda 1 ditambah Lambda 2 sampai dengan Lambda N pangkat K. Kemudian dikali Lambda 3 ditambah sampai dengan Lambda N dibagi Lambda 1 sampai dengan Lambda N pangkat M min k. Kemudian diperoleh sama dengan M k. Lambda 1 ditambah Lambda 2 dibagi Ultra 1 sampai dengan Lambda N pangkat K dikali 1 dikurang lambda 1 ditambah lambda 2 dibagi lambda 1 ditambah lambda 2 sampai dengan lambda n pangkat m min k. Yang ini kita manipulasikan sama seperti yang sebelumnya sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kita tahu juga bahwa variabel X itu memiliki distribusi binomial dengan N percobaan dan probabilitas keberhasilan itu P Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang distribusi bersaat dari Y1 ditambah Y2 yang diberikan kepada sigma I sama dengan 1 sampai dengan N YI sama dengan M itu memiliki distribusi binomial dengan M percobaan dan probabilitas keberhasilannya adalah Lambda 1 ditambah Lambda 2 dibagi Lambda 1 sampai dengan Lambda N Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh